Pertama, support energi kepada zodiak. Yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang keempat, yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkosa kelemahan zodiak yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartu yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ten of cup ataupun 10 Piala. Untuk zodiak yang pertama yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini dikategorikan kepada seorang Scorpio yang sedang single, ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen, serta ingin melakarkan kaki ke yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan. Dan jika kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan, ia akan mendapatkan keturunan, ataupun bisa menata kembali hubungannya lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Maret bersama seorang pasangan, dan di sini seorang... Scorpio akan mendapatkan sebuah kejutan dan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun. 2021 Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cups itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang lebih dekat dengan Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara. Yang dimana sini seorang Scorpio yang single akan mendapatkan jalan hati ataupun teman hidup yang disimbolkan dengan Queen of Cups. Dan disini seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan keturunan di bulan Maret. Yang dimana sini seorang pasangan dan seorang Scorpio akan merasakan hubungan yang harmonis bahagia di bulan Maret tahun 2021. Tentu kartu kesimpulannya adalah The Lovers. Secara umumnya, The Lovers itu diartikan percintaan, sesuatu yang berjalan baik, percintaan, dan sesuatu yang tertata dengan baik. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio bersama seorang pasangan akan tertata dengan baik, yang didasari dengan suatu rasa cinta yang disimbolkan dengan The Lovers dan sini seorang pasangan selalu mendukung seorang Scorpio dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh poin untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan keberuntungan ataupun yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo di sini digambarkan seorang Leo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan keuangan yang semakin bagus meningkat di bulan Maret tahun 2021. Di sini dikarenakan seorang Leo selalu menatap masa depan dan seorang Leo melihat satu peluang dan mengambil peluang itu, sehingga di sini berhasil mendapatkan sebuah keuangan yang meningkat, dan berhasil meningkatkan kehidupan di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021 di dalam kategori keuangan yang selalu menatap masa depan dan selalu melihat satu peluang usaha. Untuk meningkatkan kehidupan yang dimana disini selalu didukung oleh rekan-rekan, sahabat, ataupun orang tua Leo sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 akan berjalan baik dan menghasilkan keuangan yang meningkat yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta rekan-rekan ataupun saudara Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah: cup ataupun dua piala untuk zodiak yang ketiga yang beruntung di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan keberuntungan dalam dua kategori yang pertama di dalam kategori hubungan asmara dan yang kedua adalah di dalam kategori keuangan di sini menggambarkan seorang Pisces akan memiliki komitmen bersama seorang pasangan untuk menantang meniti kembali hubungannya lebih bagus, lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Maret tahun 2021 dan di sini seorang fisik mendapatkan dua pekerjaan ataupun seorang Pisces bersama seorang pasangan akan membuka usaha yang dimana sini usaha tambahan ataupun usaha sampingan yang akan berdampak positif kepada keuangan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2021 sehingga disinilah dijuluki seorang Pisces merupakan seseorang yang beruntung di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one secara umum page of one itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Seorang Pisces bersama seorang pasangan akan mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan di sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Pisces agar semakin sukses di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan atas besar cinta seorang Pisces bersama seorang pasangan yang di mana sini mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga akan menimbulkan keuangan yang meningkat. Dan di sini seorang Pisces bersama seorang pasangan akan membuka usaha sampingan atau usaha tambahan. Sehingga di sini dikategorikan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Nine of Cups ataupun 9 Piala. Untuk jodek yang keempat yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra mendapatkan tiga kategori keberuntungan. Yang pertama adalah kategori hubungan asmara yang dimana di sini seorang libra akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Maret tahun 2021. Dan di kategori yang kedua adalah seorang libra akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kehidupan yang dimana di sini akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2021. Dan di kategori yang ketiga di sini adalah seorang libra akan mendapatkan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 keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Maret tahun 2021 di dalam tiga kategori yang dimana sini didukung penuh oleh pasangan orang tua ataupun orang-orang terdekat Libra sendiri dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan dia ya, keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Maret tahun 2021 akan berjalan baik yang dimana didasari cinta oleh seorang pasangan bersama seorang Libra dan di disini seorang Libra mendapatkan doa dan dukungan dari orang tua Libra sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan beruntung di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.